Analisa Euro US di tanggal 9 Maret tahun 2022, tren pergerakan Euro USD sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan Euro US jika terus bertahan di atas area 1.09015 karena ada potensi Euro US di bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 1.09350. Sebaliknya waspadai jika Euro USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1.08850 karena ada potensi Euro USD berbalik bergerak bearish sekitar area 1.08515. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983